Wah, ini satu setengah miliar ya, tapi nolnya kurang, masih kurang nol ya. sudah <gulis> apa, apa, semua dimulai dari yang sedikit dulu wah, Nanti lama-lama menjadi bukit. Kakinya nggak panas, oke. Wes. Hahaha. Istimewa banget. Halo, ketemu lagi sama aku Fernando di Kaleng Coklat. Nah, kali ini ini kita mau perjalanan dari Jogja ke Sidoarjo Wah, jauh banget ya. Kita mau mega transfer. <mulia> mau beli merpati. Tapi nanti merpatinya itu kadet baru kita yang akan dilatih untuk bawa kamera GoPro. Ya loh. Jadi ini merpatinya Merpati hias, tapi dengan ukuran yang sangat besar, raksasa, wah, pokoknya besar lah. Karena kita butuh merpati yang gede, tapi dengan durasi terbang yang lama. Ini kita mau ke rumahnya Mas Ucup di sidoarjo. Kita mau ambil merpatinya. Kita udah di harganya. Nanti kita akan transaksi sih di sana. Sepasang ya, jadi dua merpati. Pokoknya kita perjalanan ini mau tidur jadi jangan diganggu ya nah, doakan sampai tujuan dengan selamat tidak ada masalah oke, itu kawan-kawan saksikan perjalanan kita ke Sidoarjo semoga lancar, amin kita sampai di pom bensin, isi bensin dulu habis itu kita mau bayar tol halnya kita mau lewat tol aja ya, biar sampainya kasih 2 sampai di tempatnya Kang Ucup wah ini Kang Ucup ini ya nah, akhirnya kita sampai perjalanan jauh dulu <tuk> <tuk> kan Jenisnya English Warrior. Wah ini Potter. Eh English Potter. Bajam oh, salah. English Potter. Wah dia badannya gede. Masih kecil ini. Sayangnya masih berapa ini? Oh. Pasukan oh. baru. Ini kita mau ke belakang mau lihat indukannya English Potter kayak gimana indoannya kita mau lihat ya ini kita jalan sama Mas Ucup tempatnya seru banget, ini. Asik, asik asik ini kita sampai di kandangnya teman-teman kandangnya belakang burungnya banyak banget gila ini ulang ini ulang enggo ini. gede Mas. gede tapi rasu maku, di ya? udah, gak enggak Enggak hmm, dulu. dulu, dulu ya? yang oh, yang biasa ya. oh, oh. nah, yang kemarin tapi video ini yang ini, tak sama pupu kupu Gayane terbangnya kayak pupu kupu dan iki virale iki pendawa limo dan <t> virale lima Iki, enten <tell> Youtube paling lima pendolong lima nah kembar-kembarnya apa ini tuh? apa awal <tell> apa ini? ya? itu ini ini? masih masih lima, dua, tiga, empat, lima, anaknya. Oke, ini kita mau terbangin, mau nyoba. terbangin si English Motor ya, nyari tempat. Sebenarnya, katanya di mana aja bisa dia. Cuman kita biar bisa terbang bareng punyanya Mas Bayu juga. Oke, saksikan ya. Dan. Oke ini kita udah sampai di lapangan lapangan lapangan apa ini maksudnya? Oh, Perungwetan. nah, Ini kita mau nurbangin si burung merpatinya dari sini. Kita lihat skill FF-nya kayak gimana? Wow, mantap ya. Pagi-pagi Pagi-pagi udah olahraga ya Sampai si Sidoarjo Olahraga main burung doro Wah ini Lihat Pagi-pagi Kita udah olahraga Jalan kaki jauh Main terus sampai Sidoarjo. Nah, ini dah, kalau nggak demi Kang Ucup, ini nggak sampai sini. Kita luar biasa, ini sama suhu-suhu dua itu di depan. Itu kita lihat ada drama-drama, tidak kita saksikan ya. Halo. Tahu. Tahu ya. gitu mobilnya parkir sini tadi. Ah, ya, malah. Halo. Halo. Halo. Iya, <laughs> Pak. Macet, Pak. Ini nih. Nah. Lumayan ya. <laughs> Lumayan, tuh. ini, jadi kita mau nerbangin burung ffff nya ini, tandem sama itu cuman ini burungnya kecil-kecil nih, lihat gondongnya besar-besar nih Jos oh, gandos teman aku, betul dua sampai 3 kali ini oh, oh. beda nih ukurannya? Yeah. Tuh. Huh? Yeah, lucu Tuh. Tuh. masih kecil ini masih kecil ya menyenangkan karakter ini ini yang merpatnya saya beli jadi ada dua karakternya asik banget ini coba terbangin oke, okay. yuk bisa bisa bisa saya sekarang ini dulu 2 oh. no. go udah sampai lewat ini gak? Bu tol, mereka Tapi sih mau jauh lo, terakhir waktu yang dari kita ya? iya Duh, ada, nah, tuh, nah, tuh, ini, ja, wah, e, ya, ma sih, mas oh, lagi kan prakukan <tik> <tik> Pak, langsung dia bawa harness nih, sama GPS. Sama GPS. Kayak gimana? Ini umur dua bulan ya. ya. Kalau memang dia kuat, wah oh, istimewa. yuk, Tiga, dua, satu, go, yo! Wah, oh. <tinyak> belum terbiasa nanti Ini, ini harus mau ya aja kok. rada apa digiri ya? biasa saya kena Yo, bener <laughs> magg AC AC kecap, ini dia baru pertama bawa GPS harness sama wadah kamera kuat dan kakinya, tampan nih Mas Kakinya nggak panas. Oke, wes ini coy, yaudah wow. istimewa banget wuh, keren keren, keren, keren mulai tekan, mulai, mulai tekan cepet gak? satu lagi oke, okay, ini yang su sudah latihan bawa harness sama GPS ini mau penerbangan kedua ya gimana, gila sih ini fisiknya agak lebih capek memang yang kanan ini Nantanya padahal ini gak apa-apa yuk siap go go ini itu itu asyik mantap lancar nggak ada masalah Oke jadi ini tadi aku udah lihat gaya terbangnya sih ini Wah gaya terbangnya ternyata mantep banget Dites langsung bawa GPS sama... casing kamera casing kamera kuat itu luar biasa buat merpati pertama baru pakai harness itu luar biasa sih dia nggak... nggak... nggak risih nggak takut jadi aku cocok banget sama karakternya karena kita nyari yang merpati untuk free Fire ya oke, okay, ini... saya mau langsung cash buat mas... Kang Ucup, wah ini satu setengah miliar ya, tapi nolnya kurang, masih kurang nol ya tidak <guluh> <guluh> apa-apa, semua dimulai dari yang sedikit dulu nah, nanti lama-lama menjadi bukit okay, amin, amin, Ucup. amin saya terima mas ya ya, terima kasih Kang Ucup okay. sah, sah, sah ah, ini Sih, kan? wih, cocok banget merupatinya Langsung pakai harness. Oh, Bismillah mantap. Bismillah mantap. Wah ini, langsung. ini langsung masuk, masuk, masuk ke dalam ya. Wah gelut gelut, gelut gelut. Nah, bis. makasih Om. Terima kasih nah, banyak Kang makasih. Ucok Semoga apa ini? Merpatinya menjadi andal, andal dan viral dan berkualitas Jadi. dan viral. Ya. Berkah. Amin, amin tidak escape <laughs> <tuh> <tuh> <tuh> Oke okay, sip kita mau balik jalan ke Jogja makasih kawan-kawan dadah banget <tuh> <tuh>